Here we are presenting you Chef Haki. Woo! Thank you, Chef Haki. Thank you very much for your effort. We you want to say something about this whole uh, lamb chef. Uh, in Indonesian language, it's kambing guling Okay, kambing guling, kambing guling. English, Looks nice Roast lamb Roasted I mean, lamb time you see this one, guys? Yeah, we never see this before on board all right. Thank you, chef, thank you. Lazy, thank you Thank you, thank you for all your hard work, chef thank you. thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, menjelang sore Sore menjelang malam Malam menjelang pagi lagi Tema kali ini saya akan bercerita kenapa alasan saya mengajukan retire di kapal usia. Tidak lupa juga saya ucapkan kepada teman-teman semua, teman-teman subscriber yang sudah mensupport saya Pada tuh mantap stefan pertama sama saya akan bercerita Dari awal Saya bergabung di Royal Caribbean Tahun 2009 Sampai berakhir Mei 2022 berarti 13 tahun di Royal Caribbean awalnya sih cuma ah satu kontrak aja eh satu kontrak oh, ngabisin visa aja ngabisin visa ketagiaan panjang, ah, panjang, bisa kedua habis perpanjang lagi akhirnya sampai empat kali perpanjang USB karena udah 13 tahun udah terasa titik timnya titik jenuhnya sudah terasa, lelahnya sudah terasa. Ya terpaksa, saya ambil keputusan untuk mengajukan retires, artinya pensiun. berapa lama sih eh, berapa sih dapat pendapatan uang pensiun untuk di Royal Caribbean itu ada jenjang-jenjang tahunnya dari tahun 0 tahun sampai 14 tahun sekian 15 sampai 19 sekian Nanti itu akan saya lanjutkan lagi ke video selanjutnya. Sampai akhirnya, saat ini ya, saya sudah pensiun, dan alhamdulillah, saya enggak. Saya bikin YouTube bikin YouTube iseng-iseng dari 2018 ternyata enggak gampang ya, nyari subscriber dan ya, untuk humanitas tapi tiba-tiba ya sekitar dua minggu yang lalu saya dapat email dari YouTube saya tuh sudah bisa di channel saya sudah bisa di Alhamdulillah saya kirim balas email dan tiga hari di approve. Alhamdulillah setelah saya saya setting-setting uh, dolarnya jadi hijau yang merah menjadi hijau. Ya alhamdulillah nggak modal nggak apa bikin youtube saya diemin aja ya ada sih pemasukan berapa sekian dolar ya intinya kenapa saya mengajukan cerita, -cerita pensiun karena sudah lelah banyakkan drama, kita perlu siap drama. buat apa sih, di kemana sih, setelah dapat uang pensiunan, saya tuh aja saya buka usaha, yaitu usaha sesuai dengan hobi yang saya jalani contoh kecilnya nih, saya lagi di tempat usaha saya. saya kasih contoh tempat usaha saya enggak usah lama-lama untuk selanjutnya saya akan buat video berapa sih budget usaha yang saya keluarkan usaha ini Teman-teman yang mau tanya-tanya Tentang pengalaman yang ingin Siapa tahu yang mau Mengajukan retail Saya dipomen, di komen Di kolom komentar Tanya aja nanti Saya sempet-sempetin Buat ngebales Oke okay. Wabilahin topik kali ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayonara